فَذِكْرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَزْهَقُ الْمَكَارِهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الله Ya ayuhal ladhina taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimu Saudaraku rahimakumullah Alhamdulillah Jum'at mubarakah Jum'at penuh keberkahan Tanggal 4 bulan Desember 2020 Tanggal 18 Rabi ul-akhir Rabi ul 14.42 Hijriah Hari ini kita lanjutkan bahasan kita Mengenai kriteria jundullah Kriteria tentara Allah Yang diuraikan dalam surah Al-Ma'idah 54, 55, 56 Tiga ayat Membahas kriteria jundullah Kriteria tentara Allah Yang bila kriteria ini lengkap pada diri seseorang Maka dia sebagai jundullah Berpotensi dipertemukan dengan jundullah lainnya Tentara-tentara Allah lainnya sehingga berhimpun di dalam Hizbullah Dalam partai Allah Yang dijamin Allah dalam ayat 56-nya Fa inna Maka sesungguhnya Partai Allah itulah Yang meraih kemenangan Masya Allah Dan kita berharap Jika Allah izinkan kita memenuhi kriteria Jundullah Allah kemudian menghimpun kita dalam Hizbullah Yang dipimpin oleh Pemimpin Yang memang sudah di Janjikan oleh Nabi Muhammad SAW akan muncul di akhir zaman, yaitu Al Mahdi. Ubatshiru Kamil Mahdiy, yu'afsu fi ummati alahtilaf min al-nasi wal-zalazil, fayamla al-arḍa qistan wa-adlan kamamuliat jawron wazulman. Kabarkan berita gembira diutusnya Al Mahdi ke tengah ummat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi merbak, kemudian gempa-gempa. Gempa, bencana-bencana alam berlangsung Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman kezaliman babak keempat ini era mulkan jubriyatan era para penguasa yang memaksakan kehendak dan keadilan babak kelima nanti yaitu babak al-khilafat wa'ala min hajin nebuah kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian dalam hal kepemimpinannya dan dalam hal ini inilah yang dijanjikan Nabi Sallam dalam hadis beliau, riwayat Nabi Muhammad sebagai busroh sebagai kabar gembira buat kita bersama. Nah, Saudara Kurahimakmullah, kriteria yang pertama adalah yaheb bohomo yaheb Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kita sudah bahas ini. Kemudian kriteria yang kedua, adil Latin alimak berlemah lembut terhadap sesama orang beriman. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian kriteria ketiga, a'izzatina lal kafirin. Memiliki a'izzah, kemuliaan diri, dikarenakan iman, menghadapi orang-orang kafir. Jadi tidak lemah mental, tidak inferior, tidak minder menghadapi kaum kafir. Padahal kaum kafir itu memiliki berbagai hal keduniaan. Mereka memiliki kekuasaan di muka bumi. Mereka memiliki kekuatan ekonomi. Mereka memiliki kekuatan media massa. Mereka memiliki kecanggihan science and technology Bahkan mereka memiliki ya, persenjataan militer yang dahsyat teknologinya Nah saudara kurahimu Kini kita masuk kepada kriteria yang keempat Atau empat dan lima Karena sebenarnya sulit dipisahkan Antara empat dan lima ini di mana Allah Ta'ala berfirman Yujahiduna fisa bilillahi Wala yakhafuna lawmatala'im mereka, generasi pengganti ini Para junudullah ini, para tentara Allah ini Mereka berjihad di jalan Allah Dan mereka tidak takut Celaan, cercaan Orang-orang yang mencela, yang mencerca ya? Apa kaitannya? Kaitannya erat sekali Apalagi kalau kita faham Ma'rifatul zaman Mengenal zaman di mana kita hidup sekarang ini Inilah zaman di mana Allah sedang memberikan ujian besar kepada umat Islam karena umat Islam ditakdirkan Allah di zaman ini sedang kalah posisinya. Sedang terpuruk posisinya sebaliknya kaum kafir barat, Eropa, Amerika, al-Yahud al Nasara Allah izinkan memimpin dunia. Nah, dalam situasi zaman seperti ini sudah barang tentu aktivitas al jihadu fi sangat mudah disalahpahami. Sebab al jihadu fi ini sesuai dengan namanya adalah berjuang di jalan Allah taala dalam rangka apa? lai kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk mewujudkan kembali sistem iman dan tauhid yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan kembali peranata kehidupan yang Islami bukan saja di tengah masyarakat kaum muslimin tapi di tengah masyarakat umat manusia secara umum. Karena jika umat manusia hidup di bawah naungan tatanan Islam, tatanan yang berfondasikan iman dan tauhid, maka manfaat dan rahmat Allah tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin mukminin, tapi termasuk orang-orang yang bukan muslimin yang tinggal di dalam tatanan itu akan merasakan keadilan, rahmat dari sistem yang berlangsung sesuai dengan syariat Allah taala ini. Nah, inilah tujuan dari Al-Jihad Fisabilillah untuk menegakkan kemuliaan agama Allah sehingga tampil dengan segenap kejelasan, kecemerlangan ya, dinullah, din Allah, Al-Islam ini di berbagai bidang kehidupan. Ya. Nah, Saudara Kurahimahumullah, kita sudah tidak mengalami ini lagi semenjak 100 tahun yang lalu. Semenjak Allah Ta'ala takdirkan runtuhnya sistem iman Tauhid. Ya, sehingga yang memimpin dunia tidak lagi orang-orang beriman tapi kaum kafir Dan akibatnya tentu mereka ketika berpuasa di muka bumi ini Mereka tidak mau meneruskan berlangsungnya sistem iman tauhid Tapi mereka perkenalkan sistem kafir syirik Karena apa? Karena mereka tidak beriman, tidak bertauhid Ya apalagi yang mereka tawarkan kalau bukan sistem yang kufur Sistem yang mengandung syirik ya Nah, karenanya al-jihadu fisabilillah menjadi sangat penting untuk mengembalikan kembali eh, liailai kalimat Allah azza wa jalla Muslimin, meninggikan kembali kalimat Allah, menegakkan kemuliaan Islam dan kaum kaum Muslimin. Nah, Saudara, al Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan al-jihadu fisabilillah itu sebagai sebuah bentuk perniagaan, sebuah bentuk jual beli dalam surah as Soft misalnya. Allah taala berfirman, "Ya amanu, hal tunjikum min alim. Bi min ya, orang -orang beriman, apakah kalian ingin ditunjukkan ya, suatu perniagaan Suatu jual beli Yang Tijarutin Hal adullukum ala tijarutin Yang akan menyelamatkan kalian Dari Api neraka Dari azab Allah Ta'ala Ya'yuhalladina amanu hal adullukum ala tijarutin Tunjikum min adabin alim Akan menyelamatkan dari azab Dan pedih yaitu Azab di akhirat neraka yang menyala-nyala Kata Allah selanjutnya, Engkau beriman pada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah Ta'ala, dengan jiwa dan hartamu. Yahidu nafisa bilillahi bi'amwalikum dengan harta wa anfusikum. Dan dua, dengan jiwa kalian. Dalikum khairulakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum jika kalian mengetahui. Okay. Terus kemudian kata Allah Ta'ala melanjutkan ayat ini, ya hal min alim, jadi Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam jannah Dan Allah akan berikan tempat tinggal balik bagi kalian yang baik Masa kina tayyibat Fi jannatin Fi jannati aden jannah ada. Nah jadi saudaraku rahimahumullah Sedemikian rupa Allah menggambarkan aktivitas jihad ini Sebagai sebuah jual beli Agar orang-orang beriman Menjadi bersemangat yang yang dijual apa, yang dibeli apa? Kita jumpai lagi dalam surat At-Taubah misalnya, Allah menggambarkannya dengan penggambaran terdaksi yang berbeda. Inna Allah ash-tara' min al-mukminina anfusahum wa amwalahum bi-annahum al-jannah yuqatilun fi sabi Lilah fiyakhtulun atau yuqtalu wa'adana lehi haqqan fit al wal-injil wal-kur'an. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka ya. amwalahum bi jannah dengan bayarannya adalah jannah. Bayangkan Allah membeli kita ya, harta kita, jiwa kita. Padahal kita ini milik Allah pada hakikatnya. Walillahi ma fis samawati milik Allah segenap yang di langit maupun yang di bumi terhadap termasuk ya kita semua kita ini ciptaan Allah hakikatnya kita ini milik Allah tapi Allah menawarkan suatu jual beli yang mana Allah bertanya ya kalau kita mau menjual diri kita harta kita kepada Allah Allah kan membeli dengan bayaran apa? jannah padahal Allah tidak perlu membayar orang yang menciptakan kita kita dimiliki oleh Allah jadi ini luar biasa dan kemudian Allah dalam surat At-Tawbah 111 ini Menyatakan Orang-orang ini yang telah rela Menjual jiwa dan harta mereka Kepada Allah Ta'ala Dengan nantinya mendapatkan bayaran jannah ini Mereka berperang di jalan Allah Dan mereka membunuh atau terbunuh ya Karena hakikat peperangan itu Hanya ada dua kemungkinan Seseorang itu membunuh Atau seseorang itu terbunuh Wah, ada ya. nalai hak Taurat, Inilah janji yang Allah telah tetapkan dalam Kitab Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Nah, jadi saudara, kurangi mukmulah. Jujur, aktivitas jihad ini sudah sangat asing dari umat Islam hari ini karena pada hakikatnya. Kita berada dalam satu situasi di mana yang menguasai dunia ini, ya tentunya memandang kegiatan jihad ini dengan pandangan yang negatif. Makanya langsung dikaitkan dengan wala, ya Mereka, para junudumah ini, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut cercaan orang yang suka mencerca, karena serta-merta berbagai stempel hitam, black labeling, ya kan, akan bermunculan begitu seseorang menampilkan ya dirinya ya, berjihad fisabilillah. Jangankan menampilkan dirinya berjihad, bahkan berbicara tentang jihad saja, ya, bersemangat tentang jihad saja itu sangat mudah sekarang ini mengundang datangnya berbagai ya, black labeling, ya stempel-stempel negatif, ya. Kenapa? Ya karena hakikatnya semua yang ada di sekeliling kita hari ini yang memandang jihad itu sebagai hal yang mengerikan yang menakutkan baik kaum komunisnya, kaum kapitalisnya, kaum zionisnya, frimasundrynya, misionarisnya, orang-orang solidi ya negeri- negara negara yang besar maupun yang kecil semua memandang kegiatan ini secara ya negatif ya. dan ini semua cuma merupakan buah dari kenyataan nahnu ya, na'iyshu fi fitan fi akhir zaman bahwa kita semua hari ini sedang hidup di dalam era penuh fitnah di akhir zaman. Karenanya barang siapa yang ingin mendaftarkan diri, ya, menawarkan diri, ikut menerima tawaran Allah Ta'ala, berjual beli dengan Allah, dengan Al-Jihadu sabilillah ini, sejak hari pertama dia sudah harus memiliki mentalitas yang benar-benar stabil, karena sangat potensial dia akan menghadapi cercaan, celaan dari manusia. Ya. Kemudian dalam kitab beliau yang berjudul Jundullah, Said Hawa, Tahlimahullah mengatakan bahwa di tengah masyarakat Islam yang ada adalah al-amru bil ma'ruf nahy munkar. Kalau di luar masyarakat Islam barulah kemudian terjadi kegiatan al jihad fil Ya sekalipun hari ini sulit juga untuk mengatakan mana yang masyarakat Islam mana yang bukan karena sedemikian dahsyatnya penetrasi sekularisme, materialisme Ya, liberalisme, pluralisme terhadap berbagai masyarakat dunia ini, termasuk ke dunia Islam sekalipun, ke negeri-negeri yang disebut sebagai negeri kaum muslimin sekalipun, ya, karenanya, ya, kita berdoa kepada Allah setidak-tidaknya, ya, ruh al-jihad ini, semangat berjihad ini, ada dalam diri kita, sekalipun mungkin, ya, sebagian kecil saja diantar kita yang benar-benar bisa menerapkannya, bisa melaksanakannya, bisa mengeksekusinya, ya, karena betapa syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu, begitu banyak ya. Tapi yang jelas ya Allah mencintai hamba-hambanya Yang Kalaupun dia tidak berjihad fisabilillah, Dia berpihak kepada mujahidin fisabilillah. Dia berpihak kepada mereka-mereka yang sedang berjihad fisabilillah Dan dia mendoakan dia Bahkan dia membantu, mendukung ya Mereka-mereka yang berjihad ya Dengan harapan Bahawa itu semua menjadi realisasi dari hadis Nabi yang mengatakan menjahazah gazian fakatu bazaar. Barangsiapa yang turut menyiapkan, membantu, mendukung, mensuplai bantuan kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, dia pun ikut bergazah. Dia ikut berperang di jalan Allah Taala. Demikian assalamualaikum. ورحمة الله بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاع